Subscribe serta klik tombol notifikasinya, persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ke kabar pertama dulu persahabat ya ada unggahan spesial juga nih terbaru dari Indosiar. Yang kembali unggahan dari Papa Bilar ya Momen ketiga Papa B dan Bunda Lesti Ini foto bareng dengan Ali Marjin Tuh persahabat ya Ada Bibi Guzel juga Dan ada Baby L Dan kita lihat juga persahabat ya sebelumnya Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat Foto bersama anak, istri, calon mantu dan calon besan Katanya tuh persahabat ya Aduh kembali ya kita dibuat Gak bisa maupun dengan pertemuan Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Kak Marjin. Dan disimak juga, perasaan sahabat, di postingan ini, Indosiar menuliskan sebuah kalimat juga dalam caption yang dituliskan. Katanya Rizky Bilar sih, ini foto bareng, calon besan. Wah, gimana nih? Setuju? Katanya tuh sahabat ya. Apakah kalian setuju nih, kalau Leslar bisa jadi besanan dengan... Kak Marjin dan Ali Syakib. Kita lihat di kolom komentar tanggapan dari para sahabat. Yakni dari akun bunga mawar 28 mengatakan setuju banget katanya tuh. Wow. Ada juga komentar lain dari akun RDD Hairani Mengatakan di kolom komentar setuju Masya Allah banget ya Banyak sekali yang setuju nih Kalau Bunda Lesti, Papa Bilar Ini besanan dengan Ali Syakib dan Kak Marjin Tuh ada juga nih komentar dari akun Annie Leslar setuju banget Masya Allah Kita doakan saja ya Mudah-mudahan Untuk Papa Bilar, Bunda Lesti bisa besanan bersama Kak Ali Syakib dan Kak Marjin Doakan saling terbaik Untuk idola kesayangan kita Selanjutnya ada info penting juga untuk kita semua, persahabat vitamin bahagia akan dihadirkan jam 3 sore Di channel youtube nya Papa Bilar, Rizky Bilar Channel Ini momen ketika Papa Bilar naik motor trail persahabat ya berkolaborasi bersama Roy Ricardo Ini sih tentunya cute banget ya, Masya Allah Yang penasaran, aktifkan loncengnya, jangan sampai lupa nih untuk kita selalu mendukung yang terbaik buat indolak kesaingan kita Caranya untuk menonton vlog-vlog terbaru dari Papa Bilar maupun Leslar Entertainment Dicatat jamnya bersahabat ya Jam 3 sore Jangan sampai kelewat Jangan sampai ketinggalan Berikutnya kita lihat juga Di akun Leslar ya. Ini juga menghimbau Dan menginfokan Untuk kita semua pecinta Leslar dimanapun berada Untuk berhati-hati Ini ada perhatian bahwa banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan Leslar Itu penipuan bersahabat ya Disimak nih di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Metaverse Perhatian, Leslar Metaverse belum mengeluarkan produk apapun Pastikan jangan terkecoh oleh penipu tidak bertanggung jawab Jangan salah masuk grup Grup asli dan informasi penting semuanya hanya ada di grup asli, link di bio. Ayo Leslar Family, bantu sebarkan di Instagram kalian, biar tidak ada yang tertipu. Tuh persahabat ya, hati-hati ya, jangan sampai ketipu nih dengan akun-akun palsu yang mengatasnamakan Leslar, karena Leslar Meta Force ini belum mengeluarkan produk apapun, persahabat ya. Pastikan jangan terkecoh oleh penipu yang tidak bertanggung jawab. Yuk, sama-sama kita sebarkan info ini. Jangan sampai tentunya fans sejati Lesnar tertipu dengan akun-akun palsu yang mengatasnamakan idola kesayangan kita. Berikutnya, bersahabat, kita mampir ke fashionnya Abang L ya. Perhatikan nih, wow, well, Masya Allah banget ya, parfum. Untuk BBL seperti yang bersahabat, ya, dionggahan, inggahnya Bunda Lesti ini harganya juga bukan main. Harga yang pertama, beefield carry bersahabat, ya, ini dibanderol Rp775.000 untuk satu Fire dan mustela. Ini dibanderol seharga Rp264.000, masya Allah banget, ya. Ini sih, luar biasa harganya, bukan main. Doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancar rezekinya, dan selalu berkah dan barokah. Untuk berikutnya juga persahabat ya, ada kabar yang mengejutkan warga Konoha, Bang Ariel. Ini satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto ketika momen di Cianjur. Ini banyak sekali bertanggapan bahwa fans mengira tim ada di Cianjur, para sahabat ya, kita lihat nih. Tentu sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel, Bismillah, tim anti bandit Leslar, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Amin, semangat. Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel di laman akun Instagram pribadinya. Tetapi banyak sekali bersahabat ya, fans sejati beberapa yang beranggapan bahwa Leslar ada di Cianjur. Kita lihat nih. Dari akun Rahma Cindy mengatakan di kolom komentar Masya Allah, pasti BBL sudah di Cianjur Katanya tuh, itu tanggapan dari salah satu fans juga persahabat ya Dan tentu kalian harus tahu ini adalah momen foto lama Ini momen foto ketika Tim dan Leslar di Cianjur Persahabatnya ini foto lama yang diunggah oleh Bang Aril. Ada juga persahabat komentar lain diberikan dari akun Dini Anscordaniard81 Mengatakan di kolom komentar, ye, akhirnya kecehancur juga, BBL, duh, persahabat, ada yang salah juga nih pertanggapannya ya Kita lihat nih ada jawaban dari Leslar6624 Itu foto lama katanya itu persahabat ya, Masya Allah, tentunya tuh ada jawaban, ini foto lama Lesnar tidak berada di Cianjur Dikarenakan Papa Bilar nanti malam ada pertandingan sepak bola Turnamen yang akan diadakan oleh Lesnar Entertainment Persahabat ya, jangan sampai nih kita beranggapan yang salah Doakan saja mudah-mudahan Tim dan idola kesayangan kita selalu sehat Dan selalu kompak untuk memberikan kejutan-kejutan bahagia Dan kabar baik untuk kita semua Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya Total stay tune dan patah channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat, seputar leslah tentunya ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, Dan mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh